Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Astro Komputer, yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya. Ya, kali ini saya akan sharing lagi tentang cara merecovery laptop dalam keadaan blue screen seperti ini, teman-teman. Ya, otomatis repair. Nah untuk teman-teman yang lagi mengalami misalkan laptopnya error otomatis repair dan tidak bisa diperbaiki lagi nggak ada salahnya kita mencoba mereset tanpa kehilangan data Hanya aplikasi saja yang, yang akan hilang Nah tentunya aplikasi bisa di download lagi lah ya Yang penting kan laptopnya normal dulu kayak gitu ya Nah untuk caranya ini bisa teman-teman praktekkan sendiri ya <tuh> sangat mudah dan tidak perlu takut kehilangan data teman-teman nah untuk caranya sendiri teman-teman perhatikan ya ada tulisan troubleshoot nah teman-teman klik troubleshoot ya. nah dan untuk teman-teman yang lagi mencoba untuk riset tapi risetnya gagal misalkan gak bisa di -riset. Nah, teman-teman tanyakan lagi di kolom komentar ya. Nyari solusi, tanya ke saya mas. Saya nggak bisa riset gimana solusinya gitu ya. Nanti akan saya kasih solusi selanjutnya lah, agar laptopnya, laptop teman-teman bisa benar kembali masalah teman-teman. Ya insya Allah saya bantu lah ya. Kalau misalkan ada luang, saya bantu ya. Teman-teman pilih troubleshoot ya dan pilih reset this basic nah sini ada pilihan keep my files itu yang atas dia tidak menghapus data hanya menghapus aplikasi saja ya jadi kalau yang bawah ini dia baru menghapus data-data itu ada di dokumen picture video itu data ya tapi kalau yang pilih yang atas itu data dokumen picture video itu amannya jadi kita pilih yang atas nah, karena yang punyanya itu mintanya datanya itu jangan sampai hilang maka kita pilih keep my file gitu ini ditunggu saja prosesnya di disini tidak lama <tuh> nah nanti jika ada nama user ya diklik saja kalau ada passwordnya tinggal masukin password dia. Ya masukin passwordnya dulu bagi lab, uh, untuk laptop yang enggak ada passwordnya mah ya tinggal next saja ya ini khusus laptop yang ada passwordnya oke ditunggu saja kalau di bagian sini emang nggak terlalu lama ya yang lama itu bagian proses risetnya proses riset dan uh, menyiapkan sistem-sistem kedafaulnya itu lama banget sekitar 4 jaman kalau salah ya perlu diingat bahwa kalau mereka free ini dalam keadaan charger harus dicolok terus jangan sampai dicabut ya karena di dalam proses recovery jika kehabisan baterai bisa menyebabkan sistem recovery nya itu rusaknya oke okay, kita naik saja nah ini proses recovery nya itu lama banget bisa nyampe tiga jam atau empat ya tergantung prosesornya juga karena ini memakai prosesor dual core standar maka kurang lebih empat jaman jadi teman-teman bisa nunggu sambil ngopi sambil ngemil sambil tidur juga bisa ya atau mau teleponan sama pacarnya dulu, bisa kayak gitu. Ini saya sengaja video eh, dipercepat ya, eh, agar durasinya juga enggak nggak terlalu lama kayak gitu. Nah, ini saya percepat saja. Nah di tampilan proses recovery ini sangat lama banget dan saya percepat ya Ini proses recovery memakan waktu 5 jam Tapi saya percepat jadi 10 menit ya Karena saya jeda-jeda Nah ini laptop sudah beres dan sudah 100% kita awal membuka lagi tapi ini proses recovery ini tidak menghapus eh uh, password ya karena kan kita pilih tadi pilih yang atas tidak menghapus data jadi password pun enggak terhapus kayak gitu ya nah, nah ini tampilan awal Windows jadi Windows itu seperti baru lagi settingan pun seperti baru lagi ada virus, virus pun hilang lagi kayak gitu ya, menurut manfaat recovery jadi recovery itu bisa digunakan di setiap laptop atau setiap komputer yang mempunyai Windows bawaan original nah ini tampilan awal Windows original, jadi eh, belum ada aplikasinya ya paling ada Microsoft edge, pemutar musik video itu udah ada bawaannya jadi selanjutnya kita hanya tinggal menginstal aplikasi saja, bisa download ataupun bisa ke toko-toko yang menyediakan software-software. Ya, untuk driver, driver tidak perlu diinstal karena sudah terinstall otomatis. Ya, uh, untuk recovery mungkin uh, tutorialnya sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan membantu. Ya, oke, okay, bagi teman-teman yang sudah support subscribe ke channel ini, terima kasih. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu eh, biar sama-sama belajar gitu ya. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jangan lupa mampir ke playlist ya, karena banyak video-video tentang tutorial mengatasi masalah so